Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini digambarkan seorang Leo beruntung sukses besar. Dan rezekinya mengalir teras di bulan Desember tahun 2021. sini digambarkan seorang Leo mempunyai banyak impian untuk diwujudkan dan di bulan Desember tahun 2021 ia mampu mewujudkannya. Ia mampu sukses dan beruntung di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini dengan mewujudkan impian, maka seorang Leo juga akan mendapatkan kebanjiran rezeki di bulan Desember tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Leo akan sukses dalam menata hubungan asmara yang lebih bahagia yang membuat rezeki semakin bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang Leo mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan pekerjaan datang secara terus menerus tanpa henti. Dan untuk sumber energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah mata pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya lebih tua dari Leo sendiri. Dan nah, di sini menggambarkan sosok seorang -so Leo akan berhasil untuk mewujudkan mimpi di bulan Desember tahun 2021 yang dimana disini mengalami kesuksesan besar, yang didukung didoakan oleh orang tua, didukung didoakan oleh keluarga Leo sendiri, serta di sini seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang tidak intinya dari orang-orang yang di sekitar, orang yang lebih tua ada relawan sendiri yang membuat keuangan lebih meningkat lagi dan itu kartu kesimpulannya adalah di devil secara di devil itu diartikan keterikatan keterwujudan serta saling memiliki dan saling mengikat dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan keterikatan seorang Leo untuk mewujudkan mimpinya akan bisa ia kabulkan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana sini dengan mendapatkan banyak tawaran kerja yang tidak ada mimpinya, dan orang-orang di sekitar, dari orang-orang yang lebih tua dari Leo sendiri, sehingga di sini keterbuayan yang dilakukan oleh seorang Leo bersama pasangan akan membuat pintu rezeki semakin terbuka lagi, dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Cup ataupun Dua Piala. Untuk sedik yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces beruntung sukses besar dan kebanjiran rezeki di bulan Desember tahun 2021. ribu di sini digambarkan seorang Pisces beruntung sukses di dalam menata meniti kembali hubungan asmaranya bersama seorang pasangan. Yang dimana di sini akan tercipta keharmonisan kebahagiaan yang membuat terus semakin terbuka lagi dan di sini juga seorang bisnis yang sedang single akan sukses sebesar dalam menemukan pasangan di bulan Desember untuk melakakan kaki ke jenjang yang lebih serius dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan menjalankan dua karir pekerjaan sekaligus yang dimana di disini mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga seorang bisnis akan banyak mendapatkan pekerjaan serta meningkatkan keuangan yang mampu meningkatkan keuangan seorang Pisces lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah King of Swords secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang lebih tua dari Pisces sendiri dan di sini mengembangkan kepada seorang Pisces yang sedang single akan sukses besar untuk menemukan pujaan hati menemukan pasangan di bulan Desember tahun 2021 untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana selalu dimotivasi didukung oleh orang tua dan orang tua pasangan bises sendiri dan kepada seorang bises yang sedang berpasangan akan berhasil menata meniti kembali hubungan asmaranya agar lebih bagus lagi yang dimana di sini akan tercipta pintu rezeki yang semakin termuka dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan menjalankan dua karir sekaligus dua pekerjaan sekaligus yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini, seseorang yang lebih tua akan terus menawarkan, memberikan pekerjaan kepada seorang Pisces, yang di mana di sini mampu membuat keuangan lebih meningkat lagi. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan keterikatan, keterbuayan antara seorang Pisces bersama pasangan, sangatlah erat yang dimana di sini akan mampu membuat pintu riskis semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini seorang Pisces akan mendapatkan banyak tawaran dan dari seseorang yang membuat keuangan semakin meningkat lagi. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Six of Swords ataupun enam penang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Cancer yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer akan beruntung sukses besar dan banjiran. rezeki di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang beruntung dan sukses membahagiakan keluarga di bulan Desember tahun 2021 di mana di sini dikarenakan pintu rezeki serta seorang Cancer mendapatkan kebanjiran rezeki di bulan Desember tahun 2021 di sini digambarkan seorang Cancer menjadikan pengalaman hidup yang dimana akan mampu membuat seorang Cancer lebih matang lagi untuk menentukan sebuah usaha menentukan sebuah peluang usaha yang dimana akan berhasil di bulan Desember yang mampu membuat keuangan lebih meningkat lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang cancer akan membuka banyak usaha di bulan Desember yang dimana di sini akan membuat rezekinya semakin bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of one. Secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar seseorang yang dekat dengan cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan Pengalaman hidup dijadikan seorang cancer dari pelajaran untuk membuat peluang usaha, untuk membuka usaha yang dimana usaha tersebut akan berhasil dia jalankan dengan motivasi dari orang-orang sekitaran dengan doa dari keluarga yang mampu memberikan kebahagiaan kepada keluarga cancer sendiri, yang dimana di sini usahanya akan berhasil yang bisa meningkatkan keuangan cancer sendiri. Dan di sini jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, Keterikatan seorang Cancer kepada keluarga sangatlah berdampak positif kepada rezekinya di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini selalu didukung dimotivasi oleh pasangan didukung dimotivasi oleh keluarga dan diberikan support oleh orang-orang sekitar untuk membuka sebuah pulang usaha yang dimana di sini akan berhasil dan mampu meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Ace of Swords. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana mana di sini digambarkan seorang Aquarius akan beruntung sukses besar dan rezekinya mengalir beras di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan menata meniti kembali pekerjaan yang dimana mana akan berdampak positif kepada perubahan hidup, berdampak positif kepada keuangan. Di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut Sukses ia lakukan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Aquarius akan membuka sebuah usaha yang baru, yang dimana usaha tersebut berhasil ia lakukan, berhasil dia jalankan, dan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini rezekinya mengalir deras dalam kategori ini. Pekerjaan akan datang secara bergantian kepada seorang Aquarius yang membuat keuangan lebih bagus lagi, dan untuk artis energinya adalah Knight of Cups. Secara mempunyai naik of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius beruntung sukses besar dan rezekinya mengalir beras di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan pekerjaan datang secara terus-menerus secara bergantian kepada seorang Aquarius. Yang pekerjaan tersebut datang dari orang yang ia kenal, orang terdekat, serta orang di sekitar yang mampu membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini usaha seorang Aquarius yang ia jalankan akan menghasilkan hasil yang maksimal kepada dirinya yang didukung oleh keluarga Aquarius sendiri. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, keterikatan antara seorang Aquarius bersama orang-orang sekitar, orang-orang terdekat, akan berdampak positif kepada... Karir pekerjaan yang ia dapatkan, job yang ia dapatkan secara bergantian di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini keterikatan seorang Aquarius dengan orang-orang lain akan membuat usaha yang didirikan, yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dibuat oleh dirinya sendiri akan berhasil maksimal yang membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Aquarius akan menata meniti kembali karirnya yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah. Age of Cup ataupun delapan piala. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan beruntung sukses besar dan rezekinya mengalir deras di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Virgo tidak lelah, tidak mau menyerah untuk menemukan sebuah solusi. Untuk menemukan jalan kehidupan, untuk menemukan karir, untuk menemukan usaha, yang dimana di sini untuk merubah kehidupan. Di bulan Desember tahun 2021, seorang Virgo berhasil menemukannya dengan membuka sebuah usaha yang baru, membuka usaha miliknya sendiri, yang dimana di sini akan mampu mendobrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini berkat usaha yang ia jalankan, yang ia dirikan, akan datang banyak tawaran job, yang dimana di sini membuat kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi. Untuk kartu support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya page of Cup itu diartikan Seorang anak dan di sini menggambarkan Sosok seorang Virgo akan Terus menerus mencari solusi Yang dimana di bulan Desember tahun 2021 Ia berhasil menemukan sebuah peluang usaha Ia berhasil menjalankan Sebuah peluang usaha yang dimana Mampu mendoka keuangan kehidupan yang didukung Didoakan oleh anak, didukung, didoakan oleh keluarga Virgo sendiri. Serta di sini berkat doa dari seorang anak, berkat doa dari sebuah keluarga. Seorang Virgo akan kebanjiran meski dengan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan secara bergantian di bulan Desember yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan suri yang kelima di sini menggambarkan Keterikatan antara seorang Virgo bersama seorang anak bersama keluarga sangatlah berdampak positif kepada dirinya sendiri yang dimana usaha yang ia temukan yang ia ambil yang ia jalankan akan berhasil maksimal dan dengan usaha yang ia jalankan tersebut akan mendatangkan banyak tawaran pekerjaan kepada dirinya sendiri yang membuat finansial keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang beruntung sukses besar. Dan kebanjiran rezeki serta rezekinya melimpah di bulan Desember tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Leo, yang kedua Pisces, yang ketiga Cancer, yang keempat Aquarius dan yang kelima adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang beruntung sukses besar dan rezekinya mengalir deras di bulan Desember tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.